Halo sahabat setia. Kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana top up atau isi saldo Shopee. Pay. Oke, yang pastinya kalian sudah punya akun Shopee ya. Kita klik di sini Shopee. Di sini saldo Shopee Pay saya 226.316 perak ya. Oke, sekarang kita langsung aja klik isi saldo Shopee-nya. Oke, baik. Sekarang di sini Menu di Shopee Pay itu ada isi saldo, scan kode bayar, transfer, tarik dana, minta dana. Oke, sekarang kita akan top up ya, atau isi saldo. Oke, kita klik isi saldo di sini. Oke, ini adalah pilihan untuk pembayaran isi saldonya. Bisa di BCA One, click di sini bisa juga ditransfer, transfer bank, bisa juga di Alfamart, Alfamidi atau Dandan, bisa juga di Indomart, Isaku atau juga scan kode QR. Oke, sekarang di sini saya akan menggunakan isi dengan transfer bank ya. Oke, di sini saya akan menggunakan BCA ya. Oke, langsung saja konfirmasi. Oke, di sini saya menggunakan virtual akun BCA ya. Nah, biaya admin untuk pengisian Shopee itu nol. Ini untuk BCA ya, untuk Alfamart Indomart Kalau nggak salah, itu 2500 ya. Nah. Ini adalah nomor rekening atau enggak, atau e, kode virtual akunnya. Oke, di sini petunjuknya bisa transfer ATM dan bisa juga transfer e-banking, dan bisa juga transfer e-banking. Ya, oke, baik. Setelah itu, kita salin nomor rekeningnya klik salin. Berhasil disalin. Oke, kita oke. Okay. Ini saldo utama saya ya. 226316 sebelum diisi ulang. Saya masuk ke link BCA ya. Ini bisa diisi dengan username ID dan passwordnya ya. Oke, ini di sini saya udah login ya. Kemudian saya akan menggunakan BCA virtual akun, jadi di transfer dana oke setelah itu kita pilih transfer ke BCA virtual akun nah tadi kan kita sudah menyalin nomor virtual akunnya, kita klik yang disini kita paste aja, tempel oke Misalkan kalian mau menyimpan, boleh tinggal klik "Simpan Daftar ke transfer atau kalau tidak pun tidak apa. Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini jumlah transfernya kita masukkan berapa? Saya akan mengisi. Oke, setelah itu lanjutkan. Nah, di sini di respon KBCA Play itu klik satu. Oke, kemudian kirim ya. Oke, di sini transaksi transfer ke BCA Virtual Account telah selesai diproses. Nah, ini jamnya tanggal 24 bulan 4. Jumlahnya 300 dan masuk ke nomor virtual akun ShopeePay itu. Oke, kita logout ya. Kemudian kita kembali ke Shopee. Oke, di sini sudah ada keterangan masuk ya. Tadi kan saldo saya sekitar 200-an. Oke, di sini kita coba cek di notifikasinya. Di sini kita cek ShopeePay. Nah, di sini kita cek lagi di sini. Oke, setelah nah ini. Top up 300 berhasil dari transfer bank kita klik ya ini top up 300 biaya adminnya 0 jumlah pembayarannya 300 transfer ke bank dan ini nomor transaksinya dan ini nomor referensinya plus 300 berhasil selesai berarti ini sudah masuk ke saldo shopeepay kita nah ini saldo shopeepay kita ya 526316. Di sini juga ada beritahuan saldo telah ditambahkan, saldo Shopee. Oke. Okay. Nah, gampang kan? Banyak manfaatnya menggunakan ShopeePay yaitu banyak gratis ongkir, banyak juga cashback yang Shopee tawarkan. Oke, okay, sekian Hmm, jelasan tentang isi saldo shopee Pay ya semoga bermanfaat hmm, Terima kasih banyak